Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak mentok. Di kesempatan kali ini mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu pengunjung. YouTube channel Candil Kode Jadi di kesempatan kali ini Saya bakalan mencoba Membuat tutorial Cara menyembuhkan OKT Atau original konten Terbatas Buat kalian yang mempunyai punya halaman Facebook Atau Facebook Terus terkena pembatasan bisa Bukur, aku, Originalitas konten iya, terbatas. Ya. Oke. Okay. Gak ya. di skip. Simak dan perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan videonya, videonya bisa aku, bermanfaat. Aku. Namun ditemani <laughs> backsound orang-orang <laughs> ngobrol. Orang yang doyan kopi. Deh, sambil ngopi. Oke sebelum lanjut subscribe lah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subscribe. Nah. Oke. Okay. Langkah yang pertama. Oh. Kalian bisa merubah nama fanspage. Ini nama transpeknya dirubah. Coba. Kita masuk ke Facebook budak dulu jangan Eh, untuk uh, nah. nah. cara merubah nama silakan masuk ke halamannya. Nah di sini ada. Eh, nah ini nama penspek Silakan coba buat dirubah. Lalu yang kedua bisa merubah nama pengguna. Nah nama pengguna ini diubah Terus hapus Lanti juga lah, ya. video yang terkena originalitas konten ya kira kiralah yang sudah kalian upload Terus ngga kalian edit oh, langsung di-publish, silahkan dihapus kita, kita, Terus kalian coba buat upload video original Setiap hari minimal satu Kalau misalkan mau re Cobalah tambahin watermark atau uh, Opening, opening Yang sesuai dengan nama fanspec nya Terus ganti thumbnail juga thumbnailnya bisa di rumah. Uploadkan di sini, nanti bisa di rumah. Thumbnail. Terus coba buat ngerubah admin. Pakai Facebook yang usianya udah lama. Terjadi apa? Kayak ngereklam, obatin emang gudang lagi. Kebuduhan. halaman ya belum foto siapa ini bayar halaman ya cepat gulil jadi silahkan kalian ganti adminnya dengan Facebook yang usianya kurang lebih 2 tahun nah, ini kalau misalkan sudah di sini kalian kan nggak bisa kok uh, bisa minta peninjauan dari sini ya bisa kalau misalkan semua sudah terubah coba meminta peninjauan nah terus uh, Facebook juga uh, ini dokumentasi lah Pedoman konten dengan keaslian terbatas ini nanti linknya saya tempelkan di deskripsi, biar kalian bisa mempelajari dokumentasi langsung dari Facebooknya. Ya, konten yang ditampilkan secara berarti konten asli seperti ini ya lihat terbatas. Koleksi sendiri. Logo musik Merubah kecepatan video. Oh, ya, peran. Oh, ya, kalau misalkan sudah dibaca, itu kabar, ya, ya? bisa ngajuin banding lewat link ini ya. Nah, jika dirasa halaman sudah membeli syarat, silahkan kunjungi link ini. Terus kalian ajukan banding, penaspek yang sekiranya. Nah, ini linknya oh, oh, budak -budak, URL video. So, oh, oh, TK, nah, misalkan ternyata. video yang melanggar ini buat kalian yang mau menghasilkan uang Kasi -kasi Facebook. Aja, pasuk, kira -kira. tetap semangat fokus terus lawan rasa malas untuk tetap berkarya dan belajar semoga informasi yang dibagiin bisa bermanfaat lah dibagikan nah. Maafkan lah. maafkanlah oh, sudah jadi khas. <laughs> Oke <Okay>, we Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh.